Teng teng teng teng teng headshot mati lagi mah bro mati. ah kenal lagi dia kenal lagi mati lagi dia mah bro, woo well, nice uh. You got friends in me, you got a friend in me. Yo, what's up bro? Apa kabar semuanya? Halo, bro! Oke, okay, bro, sesuai permintaan kalian, Ocha akan review skin Mythic di LQ terbaru. mabru ini Mythic pertama men, ya. Dia legend di LQ itu udah banyak banget, bro. Sekarang, keluar di LQ Mythic, bro. Ini kecinaan banget, ya. Oke, okay. tapi ya bagus sih, bro. Ya, biasanya kan uh, temanya itu futuristik banget nih. Sekarang, wah, gokil! Yo, Ocha mau ke training mode, bro. Ocha mau lihat ma seperti apa ya. Oke okay, ma kita inspek dulu ya. Wih ini menarik kali ma Seperti apa ya ma ya. Ini seperti Doctor Strange ya. Uh, sangsi sangsi ya kan. Mantap sih ini bro ya. Oke okay. mantap sekali. Oh kita langsung gas aja ma kalau dari scope-nya ini, mabru ini sangat clear banget, sih ya. Ini para vision-nya clear banget. Bagus sih, bagus, ma Bro ya. Tapi, aja suka yang ya, real sniper gitu, pake di biasa, ya. Contohnya kita pake di Holiday atau uh, di Legend lainnya, itu kayaknya lebih oke, okay deh, mabru. Tapi menurut kalian, ya, bener-bener pengen vision-nya kelihatan semuanya, mabru, nggak ada ketutup-tutupan. Ya, ini sangat membantu sekali, ya. Dan titiknya ini. Ya, tipis banget ya garisnya mabro. tapi eh, enak sih ya mau baca worth untuk dibeli. jadi silahkan untuk kalian yang pengen beli nah, ini lumayan banget ma atau kalian ma mau nungguin akunnya langsung aja full segar kita jublin ma biasanya itu di sana kalau kalian mau beli akun itu pastinya lebih murah daripada kalian harus stop up, -up. Oke, langsung aja follow instagram Grimit kita jublin untuk beli aku nih. Yaw memberi hucu udah di dalam game. Ih, dapat tembakan, Bro. Let's go, Bro. Kita langsung gas aja, Mbro. Kasih pango semuanya. Ting ting ting ting. Ting ting headshot, kepalanya hilang, Mbro. mati lagi mah bro mantap sekali ah kena lagi dia kena lagi mantap mati lagi deh mah bro woo nice dapat lagi mah bro mati aja <gulis> dapat satu mana sih musuhnya pada mana dah kita keluarkan lah. hunter killer drone enggak kadang kena dong mati lagi pabro mantap lagi kena lagi Wuh, cabut pabro kita lari ya Oke, ya. Dapat, dapat, dapat, ma Bro. Mantap, yuk. Okay. Nice, ma Bro. Nah, nggak tahu musuhnya di mana dah. Woi! Pada ngumpet ya. Eh, agak agak ritma eh, bro. Mantap, mantap kena lagi dia. Enak ya, clear gini, clean. Eh cuma mati. Oke okay lah. Oke, okay, keluar pesawat. Mantap mah, bro. Oh, uh, gokil. Gini ini cepet banget game apa ya suara tembakannya tuh kayak outlaw mau bro asli kayak suaranya kecil bagus sih sebenarnya skin metik begini suaranya tidak terlalu lebay mana sih dapat lagi dapat lagi mah bro. Dapat lagi kita ya. Nice man. Mana? Wah. Udah oh, lagi mengembalikan skill juga nih mah bro ini. Mantap nih, ya. Keren. Ya mah bro, sekarang kita main di nih ya, mah bro ya. Ke pantai kalian pakai DLQ. Oke. Okay. Yes, Got Eh, pencet. apa sih ya Allah Bomb acquired. <tok> <tok> <tok> <tok> gua lagi gua lagi gua lagi <tok> e ya Allah kali ini kali ini kali ini pasti kill banyak kalau nih nih di snd belepotan mainnya gila bro gas lagi kita ya berdua kill doang mana ya maksudnya kok oh, cemenesnya ini malah marah-marah gini mah bro ya Sabar, coba sabar. Ya Allah, shotgun ya Masya Allah. Gue lagi mau berhenti sendiri, kok keren, maksudnya. nice sama bro wuhui, aku kelacin tuh mau bro ya ucap kelacin ini pasti ngombek nih lihat nih kita ngombek kan kayaknya di LQ oke? Okay. orang di sini. gua tiga tuh, okay. kita kasih paham lah bro ini. Kita harus tetap enggak. Uhui. kabur ya kita kabur <tell noise> kabur 360 derajat Ya, hai, hai, hai, gua ya, kan ah, mantap hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita gas hai, ya. hai, Nice bro, wah wow, mesti kena mental cuy. Ah, gue ya allah jangan duh, duh, duh, duh. Berharap, mati lah, aduh aduh aduh. Noceberan ramatin Noce dah, aduh tiga dua, aduh dua sama belakang lo bro, no no no no bro. no no no no no, disman no, no. disman. Gue kecurik di lasron bener bener lasron. Noce nggak bisa nyelamatin ini semoga teman Noce bisa menangkan ya. Padahal udah itu tuh ma Bro ya lumayan seru seru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 ya jadi menurut kalian gimana ma bro ya langsung aja ma bro ini gan untuk kalian ma bro ini enak sekali lo ma bro suppressor ya MIP light combat stock FMG sistem magazine A ah, tapi FMG nggak uh, pakai juga nggak apa-apa ya diganti ke laser juga oke yang lebih cepat ma bro tapi motoce ini sudah mantap sekali ma bro ya Wuh kalian lihatkan tadi men gila ya DLQ dengan vision yang sangat clear itu bikin oceh Hill banyak di snd tadi itu ya. hardpoint juga tuh tadi mabro wah mantap pokoknya Iya mabro kayak gitu aja -gitu video kali ini Mabu. makasih banget ya udah menonton ya bro jangan lupa share video ini ke temen -temen kalian dan nah. jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabro ya Mabu. terus untuk kalian nih mabro yang pengen akun CODM Sultan mabro yang ada kayak gini juga nih mabro ya yang kayak ucap pakai ini mabro langsung aja follow instagram add kita jublin di sana ya, banyak banget mabro ya wah mantap sekali dah kalau kalian beliakon di sana, Mamro karena murah-murah sekali, terjangkau lah pokoknya Mamro. Ya, oke, okay. see you Mamro sudah semua. Yaudah, sudah semuanya, see you next.